Saya sampaikan khutbahnya. Tentu beliau sebenarnya kewajiban sholat jumat ini telah diperintahkan ketika beliau di Mekah. Tetapi karena tidak dapat dikerjakan dan baru bisa dikerjakan ketika berada di Madinah. Maka ketika berada di Madinah lah beliau melaksanakan sholat jumat. Lalu Nabi SAW datang ke kota Madinah dan disambut oleh kaum Ansor. Setelah salat Jumat selesai, datanglah Ibnu bin Malik dan Abbas bin Ubad kepada Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, sudilah kiranya Tuhan singgah di tempat kediaman kita di sini itu sementara waktu." Laka beliau berkata, "Halu, sabilaha." makmur ma'muratu Lepaskanlah olehmu jalan unta ini Karena ia diperintah. Mereka semua diam Lalu Nabi meneruskan perjalanannya. Maka ketika beliau sampai di kampung Bani Bayadah Mahadullah Zayed bin Nubayt Dan Farwah bin Amr Serta orang-orang dari Bani Bayadah Kepada Nabi Setelah berkata seperti tersebut tadi Lalu Nabi menjawab Sebagaimana tersebut tadi pula Ketika berjalan beliau sampai di kampung Bani Sa'idah, menghadap saat Sa'ad bin Ubaidah, dan Menjir bin Amir, serta orang-orang dari Bani Sa'idah kepada beliau. saya berkata seperti yang tadi, dan Nabi memberi jawaban yang serupa. Maka ketika berjalan Nabi sampai di kampung Bani Haris, mengadalah saat Sa'ad bin Rabi, Khalidzah bin Sa'id Zaid, Abdullah bin Luha serta orang-orang dari Bani Haris kepada beliau, saya berkata, Semacam itu pula. Dan Nabi memberi jawaban yang sama. Dan demikianlah ketika beliau sampai di kampung Bani Adi. Menghadaplah Salis bin Kais dan Usairah bin Abi Kharijah. Dan orang-orang dari Bani Adi. Setelah berkata seperti perkataan tadi. Lalu beliau pun memberi jawaban. Sebagaimana tadi juga. Dan ketika berjalan Nabi sampai di kampung Bani Malik Anajar An Sampai tepat di muka rumah Abu Ayub. Khalid bin Zaid An-Najar. Berhentilah unta beliau, lalu segera menjerum. Sedang waktu itu tempat itu masih dipergunakan untuk mengeringkan buah-buahan ke purma. Kepunyaan dua orang anak yatim, bernama Sahal dan Suhel. Keduanya anak Amr bin Amarah, dan pada masa itu kuda duanya di bawah pemeliharaan Mu'as bin Afra. Ketika itu Nabi belum suka turun dari untanya. Tangan beliau masih memegang kendali unta itu, maka dengan segera unta itu bangkit dan berjalan lagi. Kemudian belum berapa jauh, unta itu dari tempat tersebut kembalilah unta itu ke tempat tali, lalu menjulung lagi. Dan ketika itulah Nabi berkata, "Hada insya Allahul manzir. Inilah tempat kediaman jika Allah berkehendak." Rabbi anzilni wa anta khairul Ya Tuhan, mudah-mudahan Engkau menempatkan daku pada tempat kediaman yang diberkahi dan Engkaulah sebaik-baik yang memberikan tempat kediaman. Nabi berdoa demikian sampai empat kali sambil turun dari untanya dan bertanya, ayu buyutin ahlina akrab manakah rumah-rumah ahliku yang lebih dekat anah ya nabi Allah hadihi da'ari wahadha ba'ari saya ya Rasul saya ya nabi Allah, inilah rumahku dan inilah pintuku intolik wahai lana maqilan pergilah dengan segera maka sediakanlah tempat buat aku dengan segera Abu Yaqool masuk ke rumahnya lalu disediakanlah tempat untuk istirahat bagi Nabi kemudian dia datang lagi menghadap Nabi sambil berkata ya Nabi Allah kudahiyat kudahiyat tuh fakum ya Nabi Allah sungguh saya telah sediakan tempat istirahat bagi tuan dengan berkah Allah silahkan Tuhan berdiri masuk ke dalam Sesudah itu Nabi menyuruh kepada Abu Ayub Supaya barang-barang dan perkakas warga beliau dimasukkan dalam rumah Sesudah itu beliau bersama-sama dengan sahabat Zaid bin Haritsah Masuk ke rumah Abu Ayub Yang di dalamnya telah disiapkan dan disediakan tempat yang melulu Untuk Nabi dan keluarga beliau Unta kendaraan beliau dibawa oleh As'ad dan Zurarah ke tempatnya. Dan oleh Abayub sendiri, semua barang-barang bekal Nabi diangkat dan diletakkan di tempat yang telah disediakan buat Nabi. Dalam kitab-kitab tari dan hadis-hadis, diruatkan bahwa ketika Nabi sampai di Madinah, kota Madinah sudah dihiasi dengan bermacam-macam perhiasan yang indah-indah oleh sekalian kaum muslimin. Maka setelah beliau tiba di sana, kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, anak-anak, budak belian, keluar dari rumah untuk menghormati kedatangan beliau yang telah lama di nanti, -nanti. Anak laki-laki dan budak-budak laki-laki keluar dari rumah mereka masing-masing. Lalu beramai-ramai berbaris di jalan besar, serai berkata, Ya Muhammadun, Ya Rasulullah, Ya Muhammadun, Ya Rasulullah, telah datang telah datang Muhammad telah datang Rasulullah telah datang Rasulullah Ya Muhammad Ya Rasulullah demikian itu diucapkan bersama-sama berulang-ulang kaum muslimin yang mengirimkan Nabi setelah sampai di Madinah bersama-sama berkata jaa Nabiullah jaa Nabiullah ja Nabi Nabiullah demikianlah berulang-ulang dengan suara yang keras yang lalu disambut oleh kaum muslimin di Madinah dengan ucapan jangan Nabiullah, Allah ja Nabiullah, Ja'an Nabiullah telah datang Nabi Allah telah datang Nabi Allah telah datang Nabi Allah, datang, Nabi Allah. Lalu anak-anak perempuan waktu itu naik ke atas rumah mereka masing-masing sambil bersama-sama baca syair Nahnu jawari mimbanin najar ya habbaza Muhammadun Minjar kita anak-anak perempuan dari Kutunan bin Najjar. hai orang-orang yang cinta bertetangga dengan Nabi Muhammad mendengar suara demikian itu Nabi bertanya apakah kamu selain sama cinta kepadaku maka mereka menjawab naam ya Rasulullah ya sudah pada tentu ya Rasulullah lalu Rasulullah menjawab Allahu Ya'alamu anna kalbi yuhibbukunna Allah mengetahui bahwa hatiku cinta kepada kamu sekalian dan sebagian dari orang-orang perempuan pada suatu berpantun semono kurbanah <tuh> talaal badru alaina min saniyati wada wajabah syukur alaynah mada'alillah hidak ayyuhal bil amril mutak ini yang dibaca telah terbit bulan purnama atas sekitarnya dari kampung Sania Turwada. Atas kita wajib berterima kasih. Karena yang berseru kepada Allah telah berseru. Hai orang yang dibangkitkan atas kita. Engkau telah datang dengan perkara yang menundukkan kita kepada Tuhan. Demikianlah seterusnya. Pantun-pantun kehormatan yang diucapkan oleh kaum muslimin dan muslimat. Serta anak-anak mereka. Dan budak-budak mereka. Pada saat datangnya Nabi S.A.W. di Madinah sampai pada saat nabi turun ke kendaraan dan masuk ke rumah sahabat Abu Ayub pada waktu itu kaum muslimin di Madinah sudah berjumlah lebih dari 500 orang banyak maka nabi tinggallah di rumah sahabat Abu Ayub mula mula nabi berdiam di bagian sebelah bawah dari rumah tersebut sedang Abu Ayyub berdiam di bagian atas. Beberapa hari kemudian oleh Abu Ayyub, Nabi diminta supaya berdiam di bagian sebelah atas. Dan dia bersama keluarganya berdiam di bagian sebelah bawah. Tapi waktu itu beliau tidak suka berdiam di bagian sebelah atas. Maka oleh beliau Abu Ayyub dipersilakan berdiam di sebelah atas. Oleh sebab itu Abu Ayyub masih juga menaruh kekhawatiran. Karena mengingat akan kesopanan kalau-kalau ada suatu ketika dengan tidak disengaja Tempat Nabi kejatuhan Ketika air dari atas Sehingga pada waktu itu Abu Ayub tidak berani menurut air di sebelah atas Karena khawatir manakala disebabkan beberapa ahal Air menetes atau mengalir ke bawah oleh sebab itu tidak henti intinya Abu Ayyub meminta kepada Nabi Sebab beliau suka pindah ke atas Sehingga akhirnya beliau pindah juga ke sebelah atas Dan Abu Ayub pindah ke sebelah bawah Pada masa itu Abu Ayub Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad As'ad bin Zurarah dan lain-lainnya dikirim makanan-makanan sehari-harinya untuk Nabi dengan secukup-cukupnya. Sahabat Abu Ayub dan istrinya sudah memasak makanan sehari-harinya. Ya pagi dan petang lebih dahulu menyajikan kepada Nabi. Adapun yang selebihnya diambil dan dimakan bersama keluarganya. Demikianlah akhlakmu di Abu Ayub dan keluarganya kepada diri Nabi Alaihi Wasallam. diruatkan bahawa suatu hari Umum Ayub memasak makanan yang bercampur bawang maka setelah makan itu selesai dimasaknya sebagaimana biasa sebelum dimakan oleh keluarganya disajikan lebih dahulu kepada beliau oleh karena makan itu berbau bawang maka tidak dimakan oleh beliau Ketika datang saatnya Abu Ayyub hendak mengambil kelebihan makanan itu Dengan terperanjat Dia melihat bahwa pada makanan itu Tidaklah nampak tanda-tanda atau bekas-bekas Telah dimakan oleh ya, Nabi sekalipun Sedikit pun Abu Ayyub bertanya Ya Rasulullah mengapa pada makanan ini tidak ada bekas Dari tangan Tuhan Biasanya yang kita makan itu ialah makanan yang sudah berbekas tangan Tuhan Maka Nabi bersabda Ini wajad tu fihi Riha hadhihi syajarah wa ana unaji wa amma antum taqulu baasan saya, saya mendapatkan bau, bau bau pohon bawah Kalau saya seorang yang memuja kepada Allah adapun kamu semua makanlah dia bawang oleh riwayat ini juga termaktun sahih bukhari dan lain-lain Makanan itu lalu diambil dan dimakan Abu Ayub sekeluarga. Dan sejak itu Umar Ayub tidak pernah lagi memberikan Ternabi masakan yang bercampur dengan bawang, baik barang merah maupun bawang putih. Nabi mendirikan masjid di Madinah. Kurang lebih 7 bulan namanya Nabi bertinggal di rumahnya Abu Ayub. Al Ansari. Sejak beliau datang di Madinah, sampai mendirikan masjid dan rumah sendiri. Pada saat Nabi hendak mendirikan sebuah masjid, beliau mengumpulkan keluarga dari Bani An najjar Setelah mereka berkumpul, beliau bersabda kepada para ketua mereka, Hai sekalian Bani Najjar, hendaklah kamu sekarang menerangkan harga sebenarnya dari kebun-kebun kamu kepadaku, karena aku hendak membeli kebun-kebun itu. Mereka menjawab, hai Rasulullah Kami tidak akan menghargai kebun-kebun itu Kecuali pada Allah belakang. Nabi tidak mau menerima jawaban itu Dan beliau meminta kepada mereka Sekalipun dengan harga yang rendah Kebun-kebun dan tanahnya Yang dikendaki oleh Beliau supaya diberi harga Termasuk tempat yang bergenakan Buat mengerikan kurma Kebunnyaan kedua anak yatim Yang bernama Sahal dan Suhail itu Adapun tanah yang tidak ditempati di oleh untuk mendirikan masjid itu sebagian kebun kebunyan Asad bin Zurarah, sebagian tanah kebunyan keduaan ayatim tersebut dan sebagian tanah kuburan kaum musyrikin yang telah rusak dan tanah kebunyan kedua yatim itu dibeli oleh Nabi dengan harga 10 dinar dan sahabat Abu Bakar disuruh membayarnya. Adapun tanah kuburan lama serta tanah kebunyan Asad bin Zurarah. Hanya diserahkan dengan sukarela kepada Nabi. Kemudian tanah-tanah itu diperbaiki bersama-sama oleh sekarang kamu muhajirin dan ansor. Pohon-pohonnya ditebang dan yang tadinya kuburan dibongkar dan dibersihkan lalu semuanya diratakan. Kemudian mereka bekerja bersama-sama mendirikan masjid. Nabi SAW ketika mulai bekerja mendirikan masjid yang meletakkan batu pertama adalah beliau sendiri lalu beliau menyuruh Abu Bakar, setelah meletakkan batu yang kedua, di sebelah batu pertama yang letakkan oleh beliau lalu sahabat Umar disuruh meletak batu yang ketiga, di sebelah batu yang telah datang oleh Abu Bakar dan begitulah berturut-turut kepada sahabat Utsman, kemudian sahabat Ali, kemudian Nabi saw bersabda, ah uh, Haulai Mereka itulah khalifah-khalifah. Sesudahku. Jadi Nabi sudah memberikan satu isyarat kepada para sahabat. Bahwa setelah beliau maka akan ada khalifah-khalifah dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang kita kenal dengan khulafa ar Lalu Nabi memerintahkan kepada sekalian sahabat Muhajirin dan ansor agar masing-masing meletakkan batu bersama-sama selama mendirikan masjid. Setiap Nabi mengangkat batu beliau selalu berpantun yang bunyinya Hazal himalu la himala khair Lahimalu Khaybar, هذا barang bawaan itu ini bukan barang bawaan ke negeri Khaybar, tetapi ini lebih baik dan lebih bersih ya Tuhanku. Lalu dia bersyair bulan ibunya, Allahumma innal ajar Ajarul akhirat Farhamil ansar Wal muhajirin Ya Allah Sungguh Kehidupan itu adalah kehidupan akhirat Maka itu Kasihanilah sahabat-sahabat Ansar dan muhajirin Dalam riwayat lain dia bersyair Allahumma innal ajra ajrul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirat wa'afihim min hara min hara narin fa fa'innaha li kafirin wa kafirah ya Allah sungguh bahala itu negeri itu adalah negeri akhirat maka ampunkanlah sahabat ansur dan muhajirin lepaskanlah mereka dari panasnya api neraka yang berkobar-kobar karena bosnya api itu bagi orang-orang kafir, laki dan perempuan demikianlah para sahabat ikut serta bekerja bila mereka mendengar ucapan saja yang ucapan oleh Nabi, maka mereka menjawab juga dengan saja yang berbunyi lain koatna wan nabiy ladaka minna minni ladaka minni amalul jika kami hendak termenung padahal nabi bekerja yang demikian itu sungguh amal perbuatan yang tersesat bagi kamu. Jadi ketika Rasulullah yang mengerjakan bangun mesin itu, beliau dan dibalas oleh para sahabat muhajirin. Sungguh yang satu gambaran yang indah. Nabi saw dan sahabat ansor muhajirin bersama-sama mengangkat batu, meletakkannya, menyusunnya dan seterusnya. Dalam mengerjakan demikian itu Sekarang sahabat muhajirin ansor Sama-sama bersyair Allahumma la aisyah Illal aisyul akhirah Farhamil muhajirin Wal ansar Ya Allah Tidak ada kehidupan Melainkan kehidupan di akhirat Maka Maka Rahmatillah, rahmanillah kaum Muhajirin dan Ansor. Ada pula yang berbunyi Allahumma la khaira illa khairal akhirah. Fangfir li ansari wal muhajirat Ya Allah, tidak ada kebaikan lain kebaikan akhirat. Maka ampunkanlah kaum Ansor dan Muhajirin. Demikianlah seterusnya, syair-syair itu dibaca, diucapkan bersama-sama oleh nabi, dan sekarang kamu Muslimin dalam pekerjaan mengangkat batu, meletakkan batu, menyusun batu, menyisipkan batu, dan lain-lainnya. Beberapa hari kemudian, masih itu selesai didirikan dengan amat sederhananya. Pagarnya dari batu dan tanah, tiangnya daripada pohon kurma, atapnya daripada pelepah-pelepah pelepah pohon kurma. Halamannya ditutup dengan batu-batu kecil. Tingginya dibuat setinggi, tegak manusia lebih sedikit. Kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Karena waktu itu perintah Allah supaya menghadap Baitullah itu belum diturunkan. Pintunya ada tiga buah. Panjangnya 70 hasta. Lebarnya 60 hasta. Di sisi masjid itu didirikan dua kamar untuk tempat-tempat keluarga Nabi. Sebuah untuk saudah dan lainnya untuk Aisyah. Pada waktu itu masjid itu adalah begitu sederhananya. Tidaklah dihias-hiasi, tidak pula ditaruh tikar-tikar di dalamnya. Dan pada malam hari digantungkan pelepah-pelepah kurma yang dinyalakan sebagai penerangan di masjid itu. setelah masjid itu selesai didirikan maka pindahlah nabi di rumah Abu Ayub ke rumah yang didirikan di sebuah masjid itu di sebelah masjid itu, itu. diriwayatkan bahwa kota Madinah ini mula-mula terkenal